Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ko rasul ke orang Sunda Salam rahayu, salam sejahtera Salam Po sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini Terutama kepada tokoh agama Para kiai, para ulama, para ustaz, para santri, Dan khususnya pada sepuh-sepuh yang ada di Nusantara Salam rahayu, sehat selalu buat kita semua serta teman-teman kreator YouTube sehat selalu di kesempatan hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita di hari ini akan membahas tentang kajian di dimana Nusantara semoga diberikan izin dan ridho yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan pujinya bahan kajian di hari ini yaitu tentang King of the King ya, di mana kita akan membahas sang proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno ya. Kita akan sedikit materinya pembedahan di mana filosofi. Atau sudut pandang beliau Yang menjadi presiden pertama Di Nusantara ini Di negara ini Di negara Republik Indonesia Dengan biografi beliau Mungkin Saya dan saudara-saudara yang dari Nusantara Hari ini akan membahas sedikitnya Yaitu tentang dunia spiritual Kita akan mengajak teman-teman Saudara-saudaraku, menambahkan sedikitnya pengetahuan untuk kajian-kajian di mana pembedahan sang proklamator ini dengan filosofi dia, sudut pandang dia yang bisa merubah tatanan Nusantara menjadi Republik Indonesia. Tentunya, kita akan membahas di masa lalu. Dan ingat kata beliau pidatonya dengan kata di mana merah jangan sekali-kali lupakan sejarah leluhur kita dan terima kasih buat para sepuh yang sudah mau menjaga terus mau membudayakan mau mengenalkan. Tuhan, ada budaya yang ada di Nusantara ini, sehat selalu buat para bini sepuh, dan di sini teman-teman semua sekali lagi kita akan sedikitnya lebih jangkauannya dari akal, cukup nurani kita yang meyakinkan siapa tahu sekali lagi ini menambah atau melengkapi perjalanan-perjalanan saudara-saudaraku yang ada di Nusantara bahan materi kali ini yaitu hancurnya sebuah negara itu karena konspirasi di mana ada oknum yang serakah ya. Dan jangan salahkan bangsa, tapi di sini ada oknum-oknum di mana kita akan berbicara kemerdekaan kita dengan luluhut -lulu kita perjuangannya dengan dibayarkan dengan darah ya pengorbanan yang sangat luar biasa maka dari itu saya mau menguraikan atau mendefinisikan sang pahlawan yang ada di Nusantara ini dengan sosok yaitu Bung Karno atau bapak-bapak dari bangsa kita wali aja dengan kisahnya Bung Karno ini, atau Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno, beliau memiliki sudut pandang di mana sangat luar biasa dikagumi oleh sebangsa dan setanah air di sini, di masanya penjajahan, di mana kita. Dijajah oleh bangsa-bangsa lain, tapi di sini kita jangan salahkan bangsanya. Tapi ada oknum-oknum yang intinya serakah. Ya, nah, di sini saya tarik kesimpulan bahwa kenapa bangsa-bangsa lain tertarik dengan negara kita, negara Republik Indonesia, karena Indonesia ini memiliki rahasia di mana hanya dengan ditumbuh perjalanan spiritual mereka akan tahu apa yang ada di nusantara ini kekayaan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kita ini kita coba berpikir dengan hati nurani kita melebihi dari akal ya cukup keyakinan yang menjawab tema hari ini kalau subhanahu wa ta'ala telah memberikan ridho ataupun izin ataupun kuasa kepada sang pemimpin kita banyak julukan buat beliau maupun kelahannya nah di sini coba kita ambil biografi beliau dan bahwa peristiwa di masa lalu beliau memiliki spiritual yang sangat tinggi Dimana memahami akan kekayaan alam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa yang ada di Indonesia ini, terutama Indonesia ini miniatur dunia ya, paru-paru jantung dunia dengan mengetahui pemahaman seperti The beliau kekayaan yang ada di Nusantara ini, contohnya dari tanah, memiliki tambang emas, tambang batu bara, masih banyak yang tertimbun di Tanah Ira, Indonesia ini, terus dari daratannya memiliki. Kebun, teh, terus hutan-hutan yang sering itu luas. Bila lautan yang memiliki berbagai ikan jenis, terus minyak, bumi, tanah, dan masih banyak kekayaan yang ada di negara kita di Nusantara ini, tentunya beliau memahami akan kekayaan yang ada di alam semesta ini. Dan beliau memiliki visi misi, -misi di mana tatanan dunia harus berdamai dengan tercetusnya pancasila membawa pancasila mengenalkan pancasila ke seluruh dunia di mana dengan pemahaman beliau spiritual beliau dengan kajian-kajian di mana memahami dengan jabatan beliau dengan jati diri beliau. Bahwa semuanya itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Namun, di Nusantara ini, beliau pernah berkata, "Hindu jadilah orang Hindu, Kristen jadilah orang Kristen, Buddha jadilah orang Buddha, Islam tetaplah jadi orang Islam." Dan di sini, beliau memahami karakter. Negara kita itu berbeda-beda suku, budaya, adat Dan konspirasi ataupun untuk menghancurkan Yang ada di Nusantara ini tentunya lawan kita dari dulu mengetahui Bahwa kita itu lemah dari Ataupun spiritualnya itu kita dikalahkan dengan adat budaya sendiri yang terjadi sekarang di Republik Indonesia malah saling menyalahkan saling mencela saling bersinggungan ataupun saling bersikutan nah bahwa beliau sekali lagi sudah memberikan biografi filosofi di mana Akal kita itu harus belajar dari leluhur kita. Dari masa lalu, jangan lupakan sejarah. Mungkin perjalanan-perjalanan saudara-saudaraku semua lebih mengetahui apa yang ada di Nusantara ini, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, terutama Nusantara ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dan mampu membawa rakyatnya dalam kemakmuran namun dilemanya itu kenapa yang memahami jalur perjalanan spiritual malah dikucilkan malah diasingkan Ya, tentunya di sini kita harus berpikir ya, tentang negara kita ini ataupun suatu tatanan bangsa haruslah ada sosok pemimpin yang mengetahui jati dirinya sendiri atau memahami sebelum memimpin negara tentunya harus memimpin diri sendiri dulu mengetahui apa yang ada di diri kita, siapa kita, tentunya akan bisa membawa rakyatnya dan bangsanya ke dalam kejayaan. Adapun sepuh-sepuh yang ada di Nusantara ini, mereka meyakini bahwa para leluhur kita gak tidur, namun ayolah dari semua-semua. Keturunan ataupun semua saudara-saudaraku, bangun! Jiwa-jiwa kesatria, bangun! Sudah cukup tertidurnya dengan pengetahuan-pengetahuan saudara yang miliki, dengan kemampuan kesaktian yang saudara-saudara punya. Kita jaga, kita. Nestarikan, kita perjuangkan Apa yang Telah terjadi Dari masa lalu Dengan pengorbanan-pengorbanan Para leluhur kita Tentunya jangan harus Sia-sia Karena Allah melihat Allah mendengar Allah maha Segala-galanya Maka dari itu kita Melangkah dengan pesan-pesan para leluhur, dengan yang ada di Nusantara ini coba kita gali lagi kita tempat lagi maka maka Indonesia akan mengetahui sosok-sosok yang tersembunyi ataupun terpingit dan terutama poin hari ini nusantara bangun bangunlah karena di jiwa saudara-saudaraku semuanya yang ada di nusantara pasti merasakan hal yang sama karena para leluhur kita masih belum merasakan kemerdekaan maka dari itu perjalanan-perjalanan saudara-saudaraku semuanya mari niat kita luruskan mari niat kita perbaiki meminta berdoa bersama kepada Allah Subhanahu SWT bahwa kekayaan yang ada di alam semesta ini bisa bermanfaat buat makhluknya terutama kita manusia dan pesan yang saya sampaikan hari ini bahwa apapun yang terjadi di negara kita di nusantara ini dengan pengetahuan-pengetahuan para bini sepuh dunia spiritual tentunya memiliki perjalanan yang sama untuk menempuh dimana sekali lagi sosok pemimpin itu mengetahui jati diri dia sendiri dan berbagai-berbagai pengetahuan di mana yang ada di nusantara ini ya satu tujuannya mencari sosok satu yaitu yang iman tentunya yang mampu mengenali dirinya sendiri mengetahui jati dirinya sendiri sekali lagi perbedaan yang ada di Nusantara ini hanya satu tujuannya keimanan maka saudara-saudaraku raihlah yang ada di diri kita semua semoga mendapatkan Ridho yang Allah Ridho yang Maha kuasa dan hari ini mohon maaf akhir batin dari ucapan saya pribadi mungkin sedikitnya atau banyaknya kesalahan yang saya ucapkan namun di disini saya mengalirkan ataupun menyampaikan ataupun menguraikan bahwa sosok pemimpin itu haruslah mengetahui jati dirinya sendiri karena sesungguhnya akan mendapatkan perlindungan Allah dan petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih para binisku dan semuanya teman-teman kreator itu, saudara-saudaraku sehat selalu Assalamualaikum